Tahukah kalian, dahulu ada makanan yang hanya dimakan oleh orang-orang miskin, tetapi sekarang menjadi makanan orang-orang kaya. Berikut ini makanan-makanan yang dulu hanya dimakan oleh orang-orang miskin, tetapi sekarang menjadi makanan orang-orang kaya. 1. Lobster. Lobster dulunya hanya dikonsumsi oleh rakyat jelata dikarenakan bentuknya yang kurang menarik. Selain itu, lobster tumbuh terlalu banyak sehingga dianggap sebagai hama. Dulu lobster diberikan kepada tahanan Memakan lobster adalah hukuman yang kejam bagi narapidana. Selain itu juga makanan orang miskin, dan bahkan digunakan pupuk oleh para petani. 2. Kaviar Sekitar 100 tahun lalu, bar di Amerika memiliki banyak kaviar sehingga mereka membagikannya secara gratis dalam bentuk sandwich. Karena rasanya yang asin makan pengunjung bar akan kehausan dan ini akan meningkatkan penjualan minuman di bar tersebut. 3. Hati Angsa Pada abad pertengahan, foie gras atau hati angsa adalah hidangan sumber protein khas dan murah bagi petani Yahudi. Lalu beberapa orang Yahudi ke Perancis membawa hati angsa. Pada masa renaissance masyarakat kelas menengah mulai menyajikan menu ini, yang membuat makanan ini menjadi mewah karena angsa lebih susah dikembangbiakan yang menyebabkan harganya menjadi mahal. 4. Mongfish Ketika lobster menjadi hidangan yang mahal, mongfish hadir untuk menggantikannya. Berawal dari nelayan di pelabuhan Cornwall menganggap mongfish merupakan makanan yang murah untuk nelayan. Juga ditolak pasar Perancis karena penampilan yang jelek. Status ikan mongfish berubah ketika beberapa koki eksperimental menemukan bahwa rasa mongfish seperti hati angsa. Hingga akhirnya, mongfish menjadi sajian mewah dengan harga yang tidak ramah di kantong. 5. Travel Truffle adalah jamur dengan rasanya yang enak mantap jos. Dulunya jamur ini memiliki harga yang sangat murah, Napoleon hampir kehilangan kendali atas pasukannya setelah menyajikan ravioli truffle putih di setiap makanan selama sebulan untuk menghemat. Namun seiring berjalannya waktu, truffle menjadi lambang kemewahan. 6. Tiram Tiram atau oyster, dulu juga pernah dianggap makanan rakyat jelata. Di Inggris, Perancis dan Amerika, Pasokan tiram begitu melimpah hingga dianggap makanan murah. Bahkan makanan ini hanya diberikan pada tunawisma, narapidana dan mereka yang tidak punya uang. Pada akhir abad 19, pencemaran saluran air di Inggris membunuh tiram yang menyebabkan makanan ini menjadi langka dan mahal. Sejak saat itu tiram menjadi makanan orang kaya. Itulah beberapa makanan yang awalnya makanan orang miskin tetapi sekarang menjadi makanan orang kaya, karena harganya yang mahal. Terima kasih sudah menonton video ini.